sudah bah, sudah ta, sudah ta, sudah jim, sudah h, sudah h, sudah k, sudah da, sudah da, sudah, sudah za, Loh. sudah ro, Loh. Sudah, Loh. sudah zai, Seen. sudah sin, so. So. sudah sin, so. sudah sh, so? Do. sudah sh, Do. sudah sh, sudah sh, sudah sudah sh, sudah sudah sh, sudah sh, sudah sudah sh, sudah sudah sh, sudah sudah sh, sudah ain? Oke. Okay. Sudah Ayn? Sudah Ayn? Fa? Sudah Fah? Sudah Kof? Kaa! Sudah Kaa? Udah Lam? Udah mim. Sudah Mim? Nun! No. Sudah Nun? Wow, wow, wow. Waw waw waw waw! Sudah Waw? Sudah ha? Oh, oh, oh, oh. Lam Alif? Sudah Lam Alif? Sudah! Hamzah? Sudah Hamzah? Ya! Yeah. Yeah. Sudah Kof? Alif! Sudah bah, sudah ta, Sa sudah ta, sudah jim, sudah Ha? sudah h, sudah k, sudah da, sudah da, sudah z, sudah ro, sudah zai, sudah sin, sudah sin, sudah sh, sudah sh, sudah sh, sudah So sudah sh, sudah sudah sh, sudah sh, sudah sudah sh, sudah main? Okay. Sudah main? Sudah main? Sudah Fah? Fa? Kof? Sudah Kof? Kah! Sudah Kak? Lam? Udah Mim? Sudah Mim? Nun! Sudah Nun? Wow! Sudah Wow? Haaa.... Sudah Kha? Sudah Alif? Sudah! Sudah Alif? Sudah Alif? Ya. ya! Sudah Alif?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 sudah main? Okay. Sudah main? Ba. Sudah main? Fa. Sudah Fah. Sudah Kof? Sudah K. Sudah Lamp? Sudah Mim? Nu. Sudah Nun? Wow, wow, wow. Sudah Waw. Ha. Sudah Fah? Sudah Lamp alif? Sudah Lamp alif? Hamzah. Sudah. Sudah Amzah? Ya. Sudah so, Kof.